ne yeah. ilmu nggo siji ilmu dinia, ilmu agama nomor kali, ilmu kaunia sing diarani ilmu pengetahuan umum para hadirin ketemu niku disebabna no, sarjana inggris pakai itu bareng kait mulai kait apa rojofir oniku tenggelam mancal dasar segoro mumbul moco la ilaha durung sampai ilallah di amanat bibanu Israillah mulai Jibril mudur ijik kait munillah jari mulai Jibril kenaan oleh jempol darah Tangan ke pompong terong cikait munilla dijeje ambek mulai Jibril di kerawut nopalendong di tulang pelendong mulai nembak dari rojo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibni Abdullah Wa wa wa walahi emma bantu Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat pada hadirin? Masalah istiqomah segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat. Enten cerita, sahabat sya'ban radhiyallahu Sana sauban. Enten sahabat sauban radhiyallahu an. Enten sahabat syaaban radhiyallahu Sahabat sahaban radhiyallahu an menjalankan sembahyang lima waktu berjamaah sama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Berpenate telat sampai akhir hayat. Umpan mahtan masjid sebelum waktu sholat sahabat sahabaniku sampun jujuk pojo an sesekarang si, si, sesekirian si, si, beper sejatah tenggeriku. Ringkes saya cerita. Stunggal wakdal, sahabat sah paniki. Waktu sholat subuh, badan hadir. Kanjeng Nabi ini sangat mengenal seluruh sahabat, sangat mengenal begitu komat. Setelah komat, Kanjeng Nabi ini kita datang para sahabat. Para sahabat, satu sembahyang, aku takut dengar ini, dulurmu. Sahabat sahabat, kok ora sembahyang berjamaah subuh? Sopos ngerti hal iya, sedoyo sahabat jawab, boten ngertos. Kan Nabi langsung tawo, ayo sembahyang jamaah. Sahabat dani sholat jamaah, Kanjeng Nabi napi Koro sahabat, ayo diri takno Mari sembahyang iki, mari wiritan Gak perlu mulih, ayo bareng bareng nang omai sahabat sakban eh. Bareng dumuki dalemnya sahabat sakban dalamnya sahabat sahaban yakin cebar tapi ketinggal sepi eser sahabat sahabat sahaban menawi menabik kanjeng nabi rabu kalian para sahabat dia turis doyom bareng pun sabi pinara kanjeng nabi takon datang puji nih sahabat sahaban puji nih kanjeng rasul ngarene bojomu kok gak jamaah subuh den sewu Kanjeng Rasul bapak bapake lare-lare sampun innalillahi wa inna ilaihi raji'un mboten matur bapak e tilar ngoten sampun inna lillahi wa inna ilaihi nun sebu Kanjeng rasul panjenengan niki wau sampun ketelatan bapak ilari-lari sampun disareakan mergo perjalanan sangking masjid dateng berikin niki tidak kurang dari dua jam Bujumu lorak apa? Mbutin sakit kajeng rasul Binarak tengane kursi Namung maus Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ilar Ngini Bujune sakban wong mu'min muslim Nek dadak, Iku mesti Ninggal Pesan kesan Ninggal pesan apa Pujungu Namung pireng Kajian Nabi Sepindah Mengapa Tidak yang lebih Jauh Nomor kali mengapa tidak yang lebih baik nomor tiga mengapa tidak kesemuanya ulomba kan ngertos kanjeng rasul Kados ngoteniku lajeng malaikat jibril alaihi salam rawuh betawahyu sing unine. Innalladziina qalu Rabbuna Allahu tsummastaqamu tatanzalu 'alaihimul malaaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshirubil jannah Mungkin mengapa yang tidak lebih dekat ngene ngene. Dari samanten mengapa tidak yang lebih jauh. ini pertama Nomor kali dipun beberakan karo-kanjeng Nabi. Mengapa tidak yang lebih baik? bojomu iku. Nek budal jamaah sembahyang subuh. Berangkat deket jam telu bengi. Pada waktu iku musim dingin. Dingin mereka kali mereka buatan sami. Bojomu nganggu. Coba rangkap telur, coba yang paling dalam, coba yang putih, coba yang istimewa, coba yang kedua, coba hitam. Penangkal rasa dingin, sing terakhir jaket Landung. Koyo coba, Bojomu berangkat. Gue tengah jalan, tiba-e ono uang sendakep, gue pinggir tembok di parah ini. Dun saya bumbah asrep gina. Nopo jenengan pada jamaah datang masjid gih, nengoten jaket kulonikai kulolok pas bah, jenengan agem selam ini jenengan naik kuda jamaah boten kasrepen Sebab bojomu sedekah coba sing kaya ngene iku diketokno swarga sing nomor loro Allah ta'afu wala bahanu wa abshiru bil jannati allati kuntumtu adun bergembiralah itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah coba untuk orang yang akan sebayang. Sing nomor 3. Mengapa tidak ke semuanya? Sahabat sampeyan nek berangkat jamaah zuhur teko omah iku berangkat di jam wolu pagi. Pada waktu niku panas terik matahari di perjalanan yang mendodok dan pinggir talan, diparani, di pada jamaah mbak jika ada yang dikandalkan madalan sakit kenek nopo dereng sarapan nah. mau mbak mampir di warung jadi buddha jamaah itu warung disik, ka, opo, opo, lulungan, ini. Ini poko tidak apa-apa ini pokoknya bareng tengah warung langsung anu mas roti roti mereka siji itu kayak terbang naten. roti yang nyar nikmat niku disigar Niki mbah parudang gula kali sampean unju ane pohan mantun dahar roti mantun minum poan, langsung sembahyang jamaah dadi bojomung Ngucapnya mengapa tidak kesemuanya Dawe Gusti tu adun bergembiralah itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sedakoh separuh roti. Mebane yang diucapkan mengapa tidak kesemua Para hadirin Nopo sepak birajbir oniku kok sampai ngaku tadi pengeran, dunsewu. Fir'aun aun, niku bahasa arab. Fir' makna ini menjauh. Aun min au Lindah, pertolongan nikuh si Allah. Menung sokak gelem ditolong karung nikuh si Allah. Gvir oniku. Nek nurut cerita. Fir oniku diparingi kuat karo gosya Allah Topo patang buluh tahun Nah, kula kali penjenengan kace nyacak topo sin samon ten, insya Allah ya kematian Topo patang buluh tahun gosya Allah welas, ngutus Malaikat Jibril datang salam datang pertapani Fir'on Padahal liyane Nabi Rasul bertonanten, sih tahu dirawwi malaikat jibril. Ternyata Fir'awn sing kaya ngoten, kesi Allah welas dirawwi malaikat jibril betop bunga saking kesi Allah. Malaikat jibril daro Fir'awn, ghe malaikat jibril, kesi Allah welas karawakmu ngemei pebungah nang awakmu olehmu ngelakoni topo petang puluh tahun diterima karo kusya Allah di sepuro dosamu awakmu di dadekno ahli suwargo jawabirojofiron moleka jibril panjenengan kedah ngertos Kulau rewangi kengelan ka kaya ngede niki Kulau bodon kepingin melebu suarga Bodon wedi kecemplung neroko Sing kulo maksud Kulau rewangi kengelan ka kaya ngede niki Maksud kulo tengdunya niki segala galane tercapai Dilek no bola balik tetep jawa pipir onkoyongodeng malaikat jibril ngendigo nek anjain kon kukuh wis gak kena dieman masih kecemplung rokok gak opo, opo awak muku ducap jempol darah ngepepeku kayaknya berarti wis niat, gak gelem dadi alis suargo tapi dadi ahli nerogo purun cap jempol Mantun cap jempol kanyen anu malaikat Jibril dahau Terus kok karep noyo opo Sepindah Kulok kepingin diparingi panjang umur mulane kulok kali panjang dengan masindungo Allahumma humatawil umur Angsal tapi ojo sampai koyak berempat Fear diparingi panjang umur Sampai 500 tahun Kaceng ditanggerti Lianyiku apa? Duhun Malaikat Jibril Kulau umur 500 tahun Mumpun sampai Ketemper Sakit Dari rojo on Sampai umur 500 tahun Adem panas mawon boten tahu Ngeluh buatan tahu tapi naik kula kali panjenengan dieman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh huma yaumin kaibadati sanatin wong mukmin muslim kapan diparingi adem panas dina diparingi kebagusan kaya ibadah setahun. Mulane kula kali panjenengan kepingin kepengin akeh kebagusane ini adem panas Ojo ke susu suntik <SILENCIO> Nungnya ke susu suntik Ini kematian Tak kalah janah mata ini. Subhanallah Apa mana Sikap boton Kulo kepingin mandi Ucap kulo Subhanallah Boton udan Kulo alo udan Udan Udan terus Kulo alo terang Terang Banjir Kulo alo asat Asat Bauten panjir, golok ngomong banjir, banjir tadi golok kali panjenengan tadi wong mukmin Muslim ojo kepingin kata-kata dini kibanti malah umpama golok kali panjenengan belajar nyoba Dada ono arek lorot dedek-dedek disubuk langsung kematian Niku kucing ngehek mah bakal koyor ojo sing terakhir ojo beron nih Kuloni niki kepingin sakit ngalahkan Nabi Musa alaihi salam. Mulai ternyata tenggali ini cerita isra Mirot Nabi Musa niki kalah kali rojo Fir'aun Ini dijelasin dong no, dan don niki malah untungnya wong gelum sekolah. Barga ilmu nggo niku namung kalih siji ilmu dinia ilmu agama nomor kalih ilmu kaunia sing diarani ilmu pengetahuan umum. Para hadirin pir ketemu niku disebabna no, ana sarjana Inggris Akepidu. Waktu libur panjang, arek sarjana pitu niku nge, rekreasi, podom beare-arek meriki naik libur panjang. Sarjana pitu niki libur panjang oleh rekreasi niku melalui laut merah. Laut merah niku sampai saat niki keanehan nih sakit berubah. Kapan musim hujan, laut merah niku surut. Koyok koyok asap. Tapi tidak musim kemarau, laut merah niku penuh. Niki monggo dibuktiakan. Kulo niki wish bukti bolak balik. Bergok kulo niki angsal jenengan. Roh mereka niku tasi ping sakat limong. Gue bukti niku krono enten sejarah koyo ngoten ku loke pingin bukti no, dong itu kapan musim hujan asat kapan musim kemarau penuh niku aneh laut merah sarjana Inggris katanya itu liwat laut merah niki pada musim hujan, begitu arek-arek sarjana nih numpak layar, Segoro niku ketok toekoyo aset tapi gak kena dijajaki. Sarjana pitun niku potong dasari laut. Tadi dasari laut deo ketinggal jengre-jengre. Ternyata sing diliwati niki pas panggonan tenggelami Raja peron. Begitu ketinggal, omong-omong, Mas, si Cine omongi sarjana Kalimboten. Sampai nerutah, ono uang, gue dasar laut, bentuk kaya doda. uang roja. Iyo mas ya roh tapi ojok di bakas, tua-tua ojok di kandak nosopo-sopo, ayo dinger teh nisa gonco iki. mungkin, nek wong biasa tenggelam gue laut, sampai patang bulu dino, balung, kulit, rambut kuku, iki wes lah Laiki kok ica utuh. Iya nek gak baru tenggelam. Engko nek baru tenggelam sampai ono urusan sing liwat kene aku sampean opo maneh aku sampean kate omong-omong. Gak wurunga awa awak-awakane iki didatekno seksi. Dadi ayo diam-diam barang iki dirui mek wong pitu iki. Siji. Nomor loro aku baik sampean iki kreasi. Tujuannya satu bulan, naik satu bulan gak jang ke petang puluh dino, iki gak isah no, mayit no, mayat iku mayat biasa, opo mayit luar biasa. Ini pandangannya ada sarjana. Nah terus siapa, sing enak, ayo ditambah satu bulan lagi, supaya perjalanan kita ini sampai dua bulan. Kau balik lewat ke ini, Nek mayat iku woto, Berarti duduk mayat wong biasa. Iku jelas wong luar biasa. bareng Barengpun rekreasi ditambah sampai dua bulan, Balik lewat mereka ternyata tasik ente Mahasiswa Inggris musyawarah. Inggris iki wong luar biasa, mas iki perlu diruwid dhewe apa dikin kandak-kandakno nek wis dikandak-kandakno apa perlu mayit iki dientas kanggo pembuktian-pembuktian iki mayite sapa wong munti wong pinter niku malih musyawarah sekitar laut merah wong-wong sing pinter-pinter dijak musyawarah sampai ahli sejarah seluruh dunia teko nang laut merah areng kaya ngoten pun musyawarah bulat sing enak iki mayit dintas kanggo pembuktian kabeh ngerti iku mayite sapa wong endi saestu dhi ngateni lho barokah wong pinter kira-kira kok gak ana sarjana 7 niku durung ketemu lho ngoten ngena gak mungkin kok gak pinter ngajak ngentas ngotain itu, gak mungkin Niki baru kayaknya, aku lho seduluran sak kan, niku. sehari-hari bareng dintas sehari itu ejek utuh wonginya gak gede e kulitnya ini, kaya lulang katik lorek, kaya lulange macam Wuluneh kaku-kaku okay. Bareng di Entas Hs itu pertanyaan macam-macam Ini mayitnya siapa? Dan ini orang mana? Sarjana pidunikundwe pendapat Kalau pertanyaan mayitnya siapa? Tidak ada jawaban Karena belum kenal yang penting ini mayitnya orang mana liana? ini pendapatnya mahasiswa pitu niku. Mpun dicocokaken tekok kiwa temen dipoto-dipoto digambar-digambar dipoto, sama sekali gak ono sing padha. Bareng ngoten ono pertanyaan terus iki mayite sopo? Ahli sejarah seluruh dunia kaiso menjawab, Alhamdulillah, Barokai Al-Quranul Karim. Tiba ini ku enten jawaban saking poro alim ulama, Sejarah dunia yang seperti itu, Sampai saniki ini tidak sing berubah. Quran diolah alik, Ketemu ayat deh, naik singapal Quran, ruh wal yahumanunah jika pipa dan ikalita ku nali man khalfaka ayah. Wah, inakasi rom minan nasi'an an ayah, tina la woh ilun ketemu nih, Nek dimaknani fal ing dalam ikidino, dawe kersya Allah beron nonajika, ingin menyelamat no awakmu, bi badanika niku maknani istisna, sing tak selamat no mung jasadmu, imanmu gak selamat, kasetenmu gak selamat, kerajaamu gak selamat nyawamu gak selamat wal yaumah nunajika bibadanika maksudnya kau si Allah ditakuna Liman mancorfaka ayah wong-wong sakmuri cek ngerti sejarai lakonmu sing koyang ini merga wong, -wong itu akeh sing lali lah nek didelok kaya ngoten ten ayat niku pirone niku asli wong iman asli wong islam tapi gak diterima karo Gusti Allah polahane wis cap jempol darah ngguk epe-epee malaikat Jibril gak khawatir kecemplung rokok, malah mau melepuh suarga mulai ini kalau kalian banyak, ayo sih, hati, -hati. eh ya kenapa? hatta idha adraqahul goroku kola amantu anna la ilaha illallari amanat Abihi bani Israel wa muslimin. Berdasarkan ayat niki sejati diberi orang niku yo iman yo Islam tapi kadung cap jempol darahmu epe epe -e. malah ekacipril malah oleh mojosahat dan niki Bolton hasil Kok umpom mau sampai tutuke ayat wa Minal muslimin? jadi ahli swargo bareng kait mulai kait apa? rojofir odniku tenggelam mancal dasari segoro mumbul moco la ilaha durung sampai ilallah di amanat bihanu isro'illah mulai jibril muhdud ijik kait munillah cari mulai kait jibril Kenaan oleh cempar darah di tanganku Pung-pung turung cekain munilah Dicecek ambek Malaika Jibril Dikerabuk naplendong, didulang blendong Mulai ini matai Raja Wiron mangap kumanggap Tadi Sumpah darah ini kucik abu ting kali Malaika Jibril sampai nang dasari laut sampai endodok koyang ngeteni tadi sejarah koyang Quran niki wis nyebut no. malah bantuan utama Fir'awn iso ketemu niki songkodeni sarjana sarjana Inggris singkrik mulai mulane pen Quran iku tipen tetepaken bagus sih menungso urip Sicihah belum hubungan baik kepada Allah secara ibadah. Wahab belum hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Namun begitu, naik kau yang urip niki sampai besok. Sawan tak dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. para hadirin, panjang nabi mikro. Sahabat Nabi Irad, Kajang Nabi niki sembayang tentangnya masjid Nabawi. Sayyidina Umar pinhotap ditanggerti oleh Kajang Nabi. Niki pentingnya hidup bermasyarakat. Umar dalam kanjeng Rasul. Sopo, sing sembayang ke masjid iki, sembayangi sing mesti diterima kalau ya ke Allah balik acara sembahyang. Sayyidina Umar matul, Alam. mendengar tersengaja kan, Nabi. Yai, ya. awakmu tak kanda ni. Biasa ini sembahyang jejer karukon. Jenenge wes Al Quran ni. Wangiiku awa ebelu belu, sandangani gulugulu. -gulu rambut mabul, mabul ini kan gawang salah paham, wong sing malan keleisoh itu kaiso nang suar gong. <tik> Jenenge us al koroni kanjeng nabi ini kuna enten wong api mesti dicerita ceritano. Awakmu tak ceritani Umar. Ues al koroni iku diparingi keistimewaan karungus ya Allah macem peluh. Siji aku nalico mikrot. Gue nih sore langit nomor pitu Aku ke petuk gedung berlian ketong perlianiku jeruni jopo niki diwasno cengle cengle, gua jeruk ketongku nu onok wanggeluntung kemulan sarung, si kile Sikile si kile belu belu, aku tak condang molekak Jibril niku sinton nopo malah sanes, nopo niku nabi rasul sanes. Nopo ni bangsa ni wali, niku bangsane wali sanes, niku yang biasa, tonggone panjenengan US koroni. Lah kok tenggeri akan panjenengan sing sakit mangi. Lambat teneng ten lawangi, dulu salam langsung terbuka. Saya itu, dulu salam assalamualaikum, pintu nebuka. Anjani api rawo. Uwes Al-Qurani salam kaget Kok panjangan itu ngeriki kan, Nabi Ya, aku merenik iki diutus karo ya Allah Isra'lan Mi'ron Awakmu kok buk ini Ngeriki ini pundi kan Rasul Iki ini sore langit nomor bidu Kulomba dan mangertos Tadi tiang niku diparingi derajat siri kaya ngontek di badan ngerti lako ngerti? niki kan senapi sekil kulo tasik belu belu dari ngisu kulo niki mantun ngeriwetakan tiang sepuh mak bapak mantun odoh kulo ndamelakan teh kulo rumong sopaya aku ini istirahat di negara ini Umar itu keistimewaan yang nomor Siji nomor Loro US Alkoroni iku apa? kok belu-belu, gulu-gulu, rambutnya madul-madul kalau aku sudah mengerti cingklaan US Alkoroni itu kaya stempel tapi cingkla ancing onok stainless kaya koyang onoiku rembeser lengokas turi. Dadi naik dudusi wangi naik hilang naik kaatus ga kandane tambah harum. Sama kali kulajar dengan gini lah naik adus tambah seker karena apa tidak Terus yang nomor telu Umar awakmu moro nanggone wes al-qoroni wonge manggone go pasar dino dino nyapone pasar tanpa dibayar iku wes tak al polahane tak takoni awakmu diparingi derajat kalau gosya Allah kaya ngunulakonmu apa kanjeng rasul setunggal Urip kuloniki kulo damel ngabukti nang si Allah, kulo damel ngedoi larangan si Allah. Kaping kali urip kuloniki kulo damel ngeladeni perintah Rasulullah ngedoi larangannya Rasulullah. Nomor tiga urip kuloniki kulo damel ngeladeni wong tua luru ngedoi larangani wong tua luru terus tak kanda telung perkorai kuwes api tapi kurang sampurno terus pun di kan rasul kon kudu gelem ngeladeni masyarakat terus pun di singkulo tindaken ya kau maneh ya yang delok wujud tiawamu delok kepinteramu tadi apa opo gaiso dadi kon kudu isuk nang pasar Meronol nyaponi prasar halnya ada ono keranjang buah enang panggonan sing tertentu wong sing nyambut gajeng pasar ikutin cek seneng kabeh nih tadi ngeladeni dateng gus Allah tok mau tenoleh ngeladeni dateng kacang nabi tok mau tenoleh ngeladeni wong tua luru tok mau tenoleh kudu ngeladeni karo mas Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Tiandra Alfifari.